Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke pada kesempatan kali ini Aku bakalan share Gimana caranya membuat Halaman Yang berbeda Nah di sini Tanpa basa-basi langsung aja kita mulai Caranya bagaimana Semoga kalian bisa paham Apa yang bisa aku terangin ya Nah jadi di disini kita udah pada makalah yang enggak ada halamannya ini belum aku kasih halaman nah langsung aja kita ke tutorialnya nah ini pada halaman cover biasanya tanpa halaman nah caranya gini kalian klik pada halaman yang ini, dikasih halaman nah seperti di halaman cover ini kita klik pada halaman ini pada halaman covernya kemudian kita klik insert kemudian pack number ini nih kita klik oh yeah. iya sini aku pakai word 2016 ya jadi setelah kita klik pack number tadi langsung kita pilih bottom of pack terserah kalian pilih yang mana tapi aku biasanya pilih bottom of pack yang selayaknya makalah biasa. Kemudian aku biasanya pilih yang ini yang plan number two. Aku pilih ini. Nah, setelah aku klik muncul halaman satu pada halaman cover. Nah biasanya cover ini tanpa halaman. Nah caranya ini kita klik dua kali pada kita klik dua kali pada halaman bawahnya ini kita klik dua kali sehingga muncul garis titik-titik ini garis putus-putus ini nah setelah ini kita klik different first of pack. nah kemudian halaman tadi hilang nah kini kita telah selesai pada halaman covernya nah setelah seperti ini kita ke halaman berikutnya kata pengantar Nah, setelah kata pengantar ini kita biasanya kita kasih halaman romawi atau biasanya kita kasih halaman i, i kecil itu. Nah, caranya seperti ini. Kita klik pada huruf sebelum ke ini. Kemudian kita klik layout, kita klik breaks ini. Kita klik breaks, kemudian next page. Nah, jika sudah seperti ini, kita klik lagi di halaman bawahnya dua kali. Kita klik dua kali. Nah sehingga muncul garis seperti tadi garis putus-putus ini. Kemudian kita hilangkan centangnya. Nah setelah hilang muncul halaman satu. Nah biasanya kata pengantar ini halamannya itu i atau yang romawi itu. Nah caranya kita klik ini pack number pack number kemudian pilih format pack number setelah itu kita klik number formatnya kita ganti dengan yang romawi nah kalian mau pilih yang ini atau ingat ya, terserah kalian biasanya aku pilih yang ini nah, kemudian jangan lupa klik start artnya kemudian mulai dari i kecil ini romawi oke langsung kita oke okay nah sudah berubah kemudian kita klik dua kali di luar garis putus-putus ini nah sudah selesai pada halaman kata pengantarnya setelah itu kita kembali, kita kembali pada halaman selanjutnya daftar isi Nah daftar isi ini biasa masih lanjutan dari halaman kata pengantar jadi setelah romawi 1 romawi 2 ini biarin nah kemudian kita ke bab selanjutnya biasanya bab satu pendahuluan ini kita kasih halaman satu. Nah di sini caranya seperti tadi kita klik pada halah, pada pada sebelum huruf b ini kita klik kemudian kita klik layout lagi kita klik break kemudian next page lagi. Nah selain ini kita klik lagi dua kali di halaman bawah ini kita klik dua kali kemudian pack number lagi format pack number seperti tadi nah biasanya kan kata uh, bab satu ini kita kasih halaman satu nah kita kasih halaman satu nah jangan lupa start out-nya ya mulai halaman satu langsung okay. nah setelah ini kita lihat halaman berikutnya ini lanjutannya halaman 2 3 pembahasan biasanya lanjutan ya jadi ini biarin 4 ini ya sampai habis sampai habis 8 9, 9. oke kita ke nah bab 3 penutup ini biasanya masih lanjutan dari yang ini Biasanya daftar kita lanjut ke daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini biasanya enggak ada halaman, nah. tetapi di sini ada. Ini sama seperti cover tadi, caranya. Caranya kita klik dua kali pada bagian bawah, kemudian klik "Different First of Pack". Kita centang. Oke, okay. jadi di sini kita sudah selesai memberi halaman semuanya dari cover sampai daftar pustaka dalam satu file. Jadi nggak perlu lagi kita bisa pisahin yang ini cover, file satu cover, file yang satu isi, file yang satu daftar pustaka. Jadi kita nggak perlu lagi langsung seperti ini. Jadi ini udah selesai ya. Oke, okay. sekian tutorial dari aku. Semoga bermanfaat untuk kalian dan semoga kalian bisa memahami apa yang aku sampaikan. Jadi, buat kalian yang masih belum paham dengan tutorial yang aku kasih, kalian bisa komen di bawah dan insyaallah aku bakalan bales. Terima kasih atas uh, perhatian kalian. Aku ucapin makasih ya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.